Betulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat. Injil Lukas tidak memuat. Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27. Sebentar, saya mencari. Nah, di sini ada pernyataan begini: keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, 'Tuhan, kami ingat bahwa si penyebab hidupnya itu, berkata, sesudah tiga hari Aku akan bangkit, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga.' Kalau tidak,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 Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28, maka setelah hari Sabat lewat menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakainya putih, bagian salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah kemudian di sini ada ungkapan. Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem. Dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem.